Ya, ini menu ini menu menu bios ya Nah sekarang yang kita pilih adalah menu boot menu ini ya boot menu kita pilih Boot setup juga boleh, boot menu juga boleh, nah, serah kalian. Saya menggunakan boot menu saja ya. Kita turunkan menggunakan, ini kan yang terblok normal startup ya. Nah, kita turunkan yang di blok ini ke menu boot menu ini menggunakan panah yang ada di keyboard ya. Ya, panah turun. Nanti kalau naikkan menggunakan panah atas. Kalau Misalnya ada geser di dalam bis itu kiri kanannya untuk geser kiri kanan ya. Nah, ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah. Nah, setelah terblok seperti ini ya, kemudian kita enter ya. Enter. Nah, ini <tuh> di sini banyak pilihan ya. Nah, perhatikan press dis yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan Prestis Sandis mereknya ya. Nih Sandis Cruiser Blade. Nah ini merek Prestis saya. Nah mungkin teman-teman kalau merek Prestisnya beda, nanti akan muncul juga di sini ya mereknya berbeda. Nah karena berhubung yang terblok adalah Windows Boot Manager ini, ya blok hitam ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya untuk kita blok Prestisnya. Nah, sudah. nah ini kan ya. Kita terblok, prestisnya. Kemudian setelah itu kita enter ya. Oke, okay, sudah enter kita diamkan saja ya. Dia akan bekerja langsung booting ke prestis ya, ini ya. dia langsung booting ke prestis karena yang kita tekan tadi prestis ya. Kita tunggu saja dia nanti akan loading sini. Nah ini ya muncul sudah kita tunggu beberapa saat nanti akan muncul menu instalasi untuk install boot menu install Windows 10 UIP ya nah ini Windowsnya sekarang kita perlu pilih start ya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 ini ya, sudah saya catat jadi tidak perlu kita balik laptopnya untuk melihat tulisannya oke namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena sini pikir jalan besar dari suara-suara mobil sepeda motor itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi dan langsung saja ya yang perlu kita siapkan untuk uh, setting BIOS ini untuk untuk install ulang Windows 10 UEFI pada laptop ini adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10-nya. Ini flash disk saya adalah SanDisk mereknya. Windows 10 UV ya. Nah, ini yang perlu kita siapkan kemudian sebuah jarum pentol ya. Sebuah jarum pentol ini alat tempur kita ya untuk melakukan setting BIOS. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita lakukan pastikan adalah laptopnya dalam keadaan mati ya. Kemudian kita colok Windows 10 yang sudah UEFI. Bagi teman-teman yang belum memiliki Windows UEFI atau Windows 10 UEFI silahkan cek di kolom deskripsi ya cara membuat bootablenya bootable flashdisk bootable ya. Ya kita colok dulu. Oke kita colok flashdisknya ya di sebelah sini kalau oh, sudah kita colok kemudian kita gunakan jarum pentol ya ini aja lah pentolnya ini perhatikan di sini ini ya ini ya perhatikan kelihatan enggak ya ya lebih jelas ini ya ini ada lubang lubang besar, sebelahnya ada lubang kecil, nah ini lubang kecil ini, kita masukkan menggunakan ini ya, jarum pentol ini, kita tusukkan sampai berbunyi nah ada rasanya cekik, nah langsung dia menyala ya nah, ini, lampunya langsung menyala setelah kita tekan sama jarum betol, kemudian perhatikan di layar ya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 menggunakan panah arah bawah. Nah. nah, setelah terblok seperti ini ya, kemudian kita enter ya. Enter. Nah, ini di sini banyak pilihan ya. Nah, perhatikan prestis yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan Prestis Sandis mereknya ya. Nih, Sandis cruiser Blade. Nah, ini merek flashdisk saya nah mungkin teman-teman kalau merek flashdisk beda nanti akan muncul juga di sini ya mereknya berbeda nah karena berhubung yang terblok adalah Windows Put Manager ini ya blok kita ini kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya untuk kita blok flashdisk nah sudah nah ini kan ya sudah terblok flashdisk kemudian setelah itu kita enter ya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 nanti akan muncul menu instalasi untuk install boot menu install Windows 10 UEFI ya nah, ini Windows nya sekarang kita perlu pilih start ya kita pilih start oke okay. kita klik install Tunggu lagi ya. Hai. Nantang, nantang. Nantang, nantang. Tunggu beberapa saat masih loading. Nantang, nantang. Oke sudah muncul menu ya. Nah ini perhatikan di sini. Di sini kita disuruh mengisi lisensi Windows 10 ya. Nah karena saya tidak mempunyai lisensi Windows ori ya. Nah kita pilih yang I don't have a product key nah, ini kita klik saja klik saja sini untuk melewati nah ini sudah muncul muncul menu Windows nya ya ini banyak macam Windows nya yang saya gunakan ini silakan pilih nah bagi teman-teman yang belum download Windows nya ya silakan langsung download di situs resmi Microsoft ya ada di kolom deskripsi ya cara downloadnya. Nah saya biasa menggunakan Windows Home Single Language ya. Nah, Oke, okay. yang kita blok yang Windows 10 Home Language ini diturunkan pakai ini ya panah ini. Sekarang kita enter ya. Di enter tidak mau. Oh mau. Oke. Okay. Di loading ya, nah sekarang kita kasih checklist di sini ya. Kita kasih checklist, kemudian kita klik next, kemudian kita pilih custom ya. Nah, ini yang perlu kita format adalah ini ya, data recovery ini jangan di format ya, tidak perlu kita format ini yang kita format adalah partisi. 2 sama partisi 4 ya data partisi 3 ini tidak boleh di ya walaupun kita mau format juga tidak bisa ya ini untuk kestabilan windows ya jangan di apapai sekarang kita format partisi 2 nya kita klik format Kat klik ok kemudian partisi 4 ini partisi 4 adalah Data C, ya, data C yang kita format bukan data D, ya. Kalau data D nanti hilang semua, data-data usernya, ya. Oh ya, sebelum bagi teman-teman sebelum menginstal ulang, pastikan sudah membackup data-data user, ya, supaya tidak terjadi diskomunikasi sama usernya. Ya, oke, langsung saja, klik kita klik next oke okay, ini Windows sudah mulai berjalan ya ini kita tunggu kita tunggu saja ini saya. sampai 100% ya ini akan muncul 1 0% 1% sampai 100% ikuti saja ya langkahnya karena saya sampai di sini saja berbaginya bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UFP pada sebuah laptop Lenovo V 145 strip 14 AST semoga bermanfaat bila topik al-hidayah semasa lah wabarakatuh.